Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, halo para sahabat Lesti Lovers, Bill Lovers, dan Leslar Lovers dimanapun Anda berada. Kembali lagi di Fatifi Hadir, untuk memberikan kabar terbaru, kabar baik dari Lesti dan Rizky Billar. Namun sebelumnya, para sahabat, bagi kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk mendukungnya dengan cara klik like, comment, dan subscribe, serta klik tombol notifikasinya tujuannya agar channel ini terus berkembang. Untuk selalu memberikan kabar terbaru Kabar baik dari Leslar tentunya Baiklah para sahabat untuk mengawal perjumpaan kita di sore hari ini Di kabar pertama langsung mendapatkan momen cidukan semalam prasabat, ya. Ini ceritanya sisa semalam Membuat warga konoh pun baper abis dibuat oleh Lesti dan Pilar. Kali ini para sahabat ya Bapak B lagi suapin Bunda Lesti Durian Aduh, Masya Allah banget nih Bunda Leslie Papa bisa suit banget ya mereka yang selalu bikin baper semua orang saya selalu untuk Leslar Semoga selalu dijauhkan dari orang yang tidak baik Dan mudah-mudahan rumah tangganya rukun dan bahagia Amin Berikutnya juga persahabat kita simak di fase yang selanjutnya Kali ini ada info juga untuk warga kunohnya Jadwal Nobar di hari ini persahabat ya dimulai pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Dan ada pukul 17.00 waktu Indonesia Barat Untuk Nobear Vlog Leslar Entertainment Dan di slide berikutnya bonus katanya itu persahabat ya ekspresi lucunya Abang L Aduh Masya Allah banget nih Abang L emang selalu bisa bikin semua orang tentunya selalu bahagia dengan hasil lucunya apalagi melihat senyumannya, sudah masyaallah banget ini cute banget hingga komentar pun begitu banyak persahabat diberikan diantaranya dari akun Instagram satu INS mengatakan guys definisi cowok ganteng tuh ya ada belahan rambutnya kayak abang El katanya itu masya Allah ada juga persahabat tanggapan lain dari akun Uning Ratna 29 Slit 2 nggak bisa move on dengan badan abang Busekel Cuk Nuk Orang Sunda katanya tuh <laughs> Masya Allah Badan abang Busekel Kata orang Sunda mah katanya itu persahabatnya ya Masya Allah Saya selalu foto yang abang L Mudah-mudahan selalu menjadi kebanggaan Kedua orang tua amin Berikutnya juga persahabat kita simak ya informasi Dari Lesti Lovers Bandung ada acara, ada agenda buka bersama Lesti Lovers Bandung yang akan diadakan hari Minggu tanggal 16 April 2023. Lokasi acara diadakan di Neo Mort's Homestay, Jalan Kebonjati Komplek Luxon Permai, Kavling 35, waktunya pukul 17.00, waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Yang mau ikut gabung, sekalian masuk ke Lesti Lovers Bandung, mangga tuh per ya. Silahkan DM aja admin Lesti Lovers Bandung. Mudah-mudahan persahabat acaranya berjalan lancar. Dan untuk catatan per ya, pakai bajunya bebas. Yang penting rapih dan sopan tuh per ya. Makin kompak, makin solid, makin bangga banget nih dengan kekompakan Lesti Lovers, Lesti Lovers, Belovers. Kalian memang keren, luar biasa Kemudian juga untuk berikutnya bersabut informasi dari Eurode 97.1 FM Ini menginformasikan juga Ada 10 lagu yang masuk di Sadis Dasa Dangdut tereksis Edisi 8 April 2023 kemarin Alhamdulillah lagu Lastik Ini masuk persahabat ya Di 10 besar Tepatnya berada di nomor 6 Untuk lagu insan biasa Terima kasih banget ya, lagu insan biasa tentunya selalu masuk di berbagai platform musik manapun. Kita makin bangga dan pastinya makin kagum dengan sosok Lesti Kecora. Dan kita juga persahabat masih menunggu kabar terbaru, hingga kabar baik berikutnya di hari ini. Tetap stay itu dan tontonin channel Lipo TV yang akan terus memberikan info-info info menarik, kabar terbaru dari Lesti dan Billar tentunya. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar, baik menuju terima kasih, wassalamualaikum, warahmatullahi wabarakatuh.